Kenapa saya ada di sini, Nas? Dah lebih sebulan, Encik kat dalam hospital ni. Ada orang jumpa Encik di tepi jalan. Kemungkinan besar Encik kena pukul. Encik ingat tak siapa yang pukul Encik? Saya tak ingat apa-apa. Oh, mungkin sebab hentak yang kuat pada kepala Encik. Okey, tak apa. Nanti saya akan selesaikan untuk buat rawatan susulan lepas Encik keluar nanti. Uh, Encik, boleh saya tanya sesuatu? Encik ingat tak siapa nama encik? Shafiq. Shafiq. Ah, ya Nama saya Shafiq tapi punya lain saya tak ingat nama. Okey Shafiq. Okey, saya minta dulu. Saya nak uruskan proses untuk encik keluar dari sini. Sementara ya, encik? Ya ya. Yam. Apa dia Encik? Mari ya. Saya ada isteri. Nama dia Mariam. Mana dia, Enes? Mariam, selama Encik berada di sini, tak ada seorang pun yang datang melawat Encik. Nanti saya akan balik dan cik. apa hari bulan? Uh, hari ini. Hari ini 23 hari bulan 5. dekat sini lah apa tak ingat apa-apa apa, -apa. Abang ingat jam je aku tak tahu apa je jadi sekarang ni apa tak ingat yang Ini pun dah ramai yang pindah, bang. Dengar kata kerajaan nak ambil balik tanah. Kenapa kita tak pindah? Kita kan tak cukup duit lagi. Tapi, Abang pun cakap dengan Yam. Satu hari nanti, Abang akan bawa Yam pindah. Tak apalah. Kita perlahan-lahan bini hidup kita. Yang penting... Yang takkan tinggalkan Abang. Kita dah berapa lama duduk sini? Ya? Tak lama pun. Baru tahu Sebab dulu kita tinggal dengan Mak Abang. Di Pontian. Tapi lepas Mak Abang meninggal, kita pindah ke bandar. Tunjukkan Mak Cik Yam. Mak Cik. Abang betul ke tak ingat apa-apa ini? Tak. Tak Abang saya bawa masuk hospital. Mak somnat aja. Dia jatuh sakit. Meninggal tak lama lepas tu. Yam duduk seorang-seorang sambil abang ke hospital. Tapi itu tak penting. Yang penting abang dah dengan Yam sekarang. Nama abang ke hospital. Abang selalu mimpi apa? Abang. abang mimpi apa dia? Itu kan semua mimpi yang madi nih kan? Dah, saya lapangan. Masa Ya. Kenapa abang masuk hospital? Sebab tu kena pukul. Sak pukul abang? bang? tak tahu lah bang. Ya bang kalau boleh tak ingat. Yang tak nak dia cari abang dah. Yang tak sanggup bilang abang pahli. Siang abang ke hospital. Nasi kata yang tak pernah melawat abang. Kenapa? Yang madu melawat abang. Nasi tu agaknya yang tak perasan. Abang marah yang ke. Yang masak apa itu? Dia masak mee goreng bang. Abang suka kan? Boleh kan kenapa, Anah? Untuk... Tak apalah, lepas ini abang carilah kerja apa, apa pun yang tak kisah. Asalkan kerja itu jangan memudaratkan abang. Abang tak nak abang masuk hospital lagi. Macam ini yang tua abang. Abang nak ke mana? Uh, abang nak jalan kerja. kor ni kenapa asyik-asyik tidur pagi tidur petang tidur kau malam-malam nak tidur lagi kau ni ada main spill Kau main pil kuda apa Aduh, menyusahkan aku betul ah kau kalau nak tidur baik kau mati jelah betul tak kau baik kau belalah ada sini aku tak nak tengok bukan kau lagilah gurikan pisang saku je bla bla bla okey okey aku belah aku belah Wei, tak lah aku kerja kedai kau. Kau ingat aku ni apa? Ha, CCTV nak tengok kedai kau dua 24 jam. Oh, uh, mampuslah aku macam tu. Lepas tu nak tuduh aku pula mempeku dah pasal. Ha. Uh, eh, kau belalah. Aku belalah ni. Eh. Menyusahkan aku betul lah. Hmm. Bang. Kau nak apa? Tadi saya nak tanya. Abang nak bagi pekerjaanlah. Oh, kau nak kerja? Kau boleh kerja ke? Boleh. Kau tak ambil dada macam budak tadi itu? Budak bodoh tu. Tak, bang. Saya bersih. Saya tak ambil dada, bang. Saya betul-betul nak kerja. Tolong, bang. Macam inilah. Kalau kau betul, betul boleh kerja, kau tolong aku hantar barang dulu. Hantar-hantar barang ni. tapi esok kau mula boleh? Boleh. Boleh. Okey. Terima kasih, bang. Ha. Boleh. Terima kasih. Ha. Alhamdulillah. Sampak kerja juga. Engkau benjakkulah. Alhamdulillah aku pula. Eh, kau ah, hey, hey, fit. Lamun tak pak aku mana? Alhamdulillah. Sihat. Minta maaf siapa ya? eh? Kok kok okay tak ni? Oh. Minta maaf saya saya sebelum ni saya masuk hospital sebelum ni. Kepala saya ada kecederaan sikit. Saya tak ingat sangat banyak benda. Okey. Itu oranglah. Kan. Haris. Elmi. Elmi. Melah, kita kan duduk satu flat di blok ni lah. Flat. <liple> nah. Eh peliklah kau ni. President kau apa ni? Nurse kata saya kena pukul. Aku kena pukul pasal apa? Aku saya tak tahu. Kau tak payah nak saya saya awak boleh tak? <laughs> aku geli dengar. Kau aku aje. Saya minta maaf ya. Kan. Kau minta maaf pun kan, ni lagi. Eh janganlah kejap kita minum kopi kejap Ni kat kita semua lepak ni. Aduh, lambung telepak semua. David, hmm. Ha, ah, aku nak tanya ni. Kau dah pindah? Eh? Kau pindah mana? Tak, aku duduk kat situ lagi. Rumah, rumah masung. Ah, bujuk oh, ke kita orang macam macam kita orang yang kau dah pindah. Eh, hey, habis tu Isteri kau selama ni memang ada dalam rumah ke? Kau ni pun dekat tadi tak pindah kan? Dah tentu-tentu bini dia dekat rumah lah. Uh, masa aku sedar dekat hospital aku, ingat nama aku je. Dengan isteri aku Maryam. Semua benda ni Tak apalah. Kita orang doakan kau semuanya cepat sembah nah, Itulah. Borak-borak agaknya. Aku dah lapar dah ni. Bos! Aje angkat-angkat barang di kedai runcit. Sekarang ini, Abang janji dengan Iam. Abang. abang akan jaga yang sampai bila-bila. Abang, Abang jangan kisau. Iam tahu. Iam tahu yang selama ini Abang... Saya uli. Mohon minta maaf. Tak tahu apa yang boleh dimaafkan, bang. Mungkin abang tak ingat. Tapi apa yang boleh ingatnya? Abang terlalu cinta pada Yang. Yang macam apa? Jangan pun terlalu sayang kena bau. Yang, abang janji, abang kumpul duit banyak banyak. Abang bawa yang pindah daripada sini. sekali dengan Abang. Tak apalah, Abang -apa, makanlah. Demi Ares. Ya. Kau orang lambat sikit je. Aku boleh pun makan. Jom masuk. Eh Kita orang sini kau nak makan pun saja je nak lawan kau. Hmm, eh, jangan kita lepas kat luar makan coaching ni. Ha. Alah. Tak lepas lepak luar. Masuk, aku suruh Mar yang buat. Jom. Tak, tak, tak, tunggu, tunggu. Kita orang pun makan ni. Eh, masuk jelah aku tak kira. Takkanlah kita nak bawa kat luar. Jom masuk. rasa rasalah. Flek ni makin kosong ah. Bukan pasal tu. Tak biasa. Kau tak nampak? Itu. Oh. Hai tu kita datang kotor. Lembek. Oh, bersih. Ha. yelah laki dia dah balik, mestilah dia kemaskan rumah ni. Kau ni pun, Dahlah. Masuk. Masuk. Oh. Siapa? Elmir dengan Haris. Oh. Hmm. Eh, dengan Haris tu memang betul kau nak abang kan? Iyalah. Jumpa lama dah tak jumpa orang ah. Dia abang masuk hospital. Ha. Nah. Ha. Dia orang boleh juga, kan? Abang nak pergi buruk-buruk dengan dia orang dulu. Pergilah. Yang baik. Ha. Afiq, hmm. so, maksudnya kau tak ingat langsunglah. Tentu saya pun. Hmm. Tak. Okey, Kau cakap kepada kita orang kau masuk hospital sebab kau kena pukulan. kan? Mesti 9 singa yang pukul orang ini, kan? Ya? Tapi yang apa pula dia nak pukul aku? Tak adalah. Aku teka, ya? Hmm. Um, tapi lepas ni kau jangan lipat lagi dengan belan tu. Pasal wahimi. Hmm. Eh tapi tak apalah. Asalkan buat masa ni lan tak cari kau, tu kira okeylah. Hmm. hmm. kau kan dah dapat kerja. Kerja ni Abik. Aku kesian kat mining kau tu. Hmm. Dia dah macam apa, Menanggung dia awak yang hidup. Apa sebelumnya aku tak kerja langsung dulu. Mana dia kau kerja, kau melepak eh. Dan tak -nak lagi bingung kena dengan silan singa. Hmm. Bini kau yang selama dia pergi kerja dekat aku tu. Kak Wisma dia jadi cleaner ah. Dia yang kerja dekat situ. Tapi Mariam cakap sebelum ni aku kerja kilang. Ha, dia le tu kut. Eh, jemput minum beb. Aku jemput. Abang banyak susahkan Iyam selama ni kan? Kenapa cakap macam ni? Iyam kata abang kerja kilang. Abang tak kerja pun sebenarnya. Iyam yang susah cari duit selama ni. Kenapa Iyam tipu abang? Benda dah jadi. Ini penting kita ada peluang untuk berbaiki. Ya, Ya, Abang. Mak Su meninggal ke mana? Dia sakit apa? Dia suruh uruskan dia, kan? <tuh> <tuh> Taklah. Mak Soom tu Sebelum meninggal, dia minta pihak hospital yang uruskan jenazah dia. Yang... Yang ikut sajalah. Mak Soom kata dia tak suka. Orang-orang Orang Orang malam datang melawat jenazah dia. Nak pergi dapur sekejap. Jauh air. Bawa kotaklah. Dia biasa ya? oh. eh. Ha. Ni. Go. Bang. Ha, go. Ben. Kot spray tu kau ni. Tak dengar tak apa aku bunyi ni. Kenapa hmm, kau nak beritahu aku, aku ni? Aku tengah main game aku tak nampak ke? Aku tengah menang ni. Jangan kecau lah. Betul aku tak nak dengar apa kau cakap ni? Eh? Sekejap lagi lah. Aku tengah menang ni. Sekejap lagi aku beritahu kau. Mesti kau terkejut sampai kau kalah game kau ni. Tak nak pun ajar sangat. Ya. Mana kau cubalah. Lagi konsentrasi aku ni dah tengah terbaik sekarang ni. Kau cakap apa, kau merapu apa pun lah. Aku mesti menang. Eh. Okey, baik. Kau dengar betul-betul lah. -betul, ya? Tadi aku jumpa Safiq. Ish. Eh sialah. dia tak tin nak mati a. Ya? Tengok aku nak kanak. Segala gimampuh sangat game ni, memuas aje. Aduh. Aku nak duit aku kau kata, kata. Kau kau budak bodoh Kau Kau kedorang, kau ikut aku, pergi lembat dia. Aku nak duit aku. Tak sama. Pergi, patar yu pulang dia kau kerjakan. Faham tak? Okey. Okey. Kau nak jumpa budak kau tak okey? Ah uh, siapa? Safi. Safi, mana dia? Safi. Okey. Ya. Okay. Aduh, nak jumpa kau ni. Tapi jangan lama sangatlah. Sampai okay, tu okey. Safi. Ya. Yeah. Jom. ni eh dah sembuh kau beli lagi banyak gitu ah eh kau kau kau siapa kau orang siapa ha macam kau eh ha renin kau jangan jadi kutam buka aku ha eh dia aku mana mana dia aku aku aku tak cuit dengan kau aku tak cuit Kau bang tak eh kau ya. aku buat lupa kau memang bodoh wei Oh mati? Ha. Tujuh Ah. Ah. Tujuh. Tujuh. Tak ikut dia. Tak ikut. bang. Dio ni, dia gi hantar barang ke apa? Shafiq. tadi ada kawan dia datang, dia ikut kawan dia, tak tak boleh balik dia kawan. Hmm. Tak kenal siapa? Saya pun tak kenal lah. Tapi nampak dia samseng eh. Ah, uh, berapa ini? Uh, 3, ni? Um, 3.60. Dan Apa selancik dia lagi ni? Eh, kau jangan balik cakap boleh tak? Cepatlah kita kejak capik ni. Teruskan so, ni sini, nak lapor polis. Engkau baru 15 minit kau nak lapor polis. Ah! Pik, pik, pik, pik, pik. Aku dah cakap pik, ini kejalan, ini kejalan nih, ini kejalan. Kau perlahan lagi ba. Jangan tolong lekap lekap. Perlahan lah. Aku dah cakap. Ah. Aku dah cakap. Aku dah cakap hati hati. Sesuatu. Okay okay okay. Kalau aku, aku. Ya. Ya. Baro-baro-baro-baro. Ah. Sisi. Ah. Oh. Eh. Hey, ya. Go okay, gi kan. Jalan juju, juju, Abang. Kau orang boleh balik? Ah, okey. Eh, pick bayi eh. Oh, Mariam. Uh, kalau Syafiq tak sihat, Mariam boleh bawa dia ke hospital. Tahu. Hmm. Jom, jom, jom, jom. Kau tak sepelik, Aris. Memanglah pelik tapi boleh tak kau jangan cakap apa-apa? Apsal pula aku tak cakap apa pula kau tengok kita datang rumah dia malam. Ha. Bergesing dia tau. Kau tengok ni, kau ni, kau ni, kau ni. Ini dah macam rumah kena tinggal rumah usang apa tu. Eh positiflah sikit maybe dia tak sempat nak kemas ke. Tak logiklah tak kemas. Tak logiklah takkanlah ini pun tak mampu nak angkat. Ini dah macam rumah hantu. Ni dah Ni dah macam rumah hantu. Oi, kau boleh tak jangan cakap benda mengarut kat sini. Nanti terdengar lagi macam ni. Upsah pula aku tak boleh cakap pula. Tanta ni memang rumah hantu. Kau tengok, kau ingat tak? Kita dah aku lama tak jumpa Shafiq dengan Maryam. Maksum. Maksum mak cik Maryam tu mana pergi? Mana pergi orang tua tu? Tentara. Tentara jadi semua dah jadi hantu. Ah, ha, bagus. Elok hey, kau check lagi kau. Kau check lagi. Ni nak maghrib, aku panggil Pontianak nak isap darah kau Kau nak? Ha kau nak? Ha? Nak dah. Oh, Tahu, aku lari. sangat ke hutang abang sampai 20 pukul 2 tu macam ni ya? Kalau abang, dah hutang, abang buat apa duit itu? Ya. abang berapa duit tu? Ya. Memang tu sangat ke sebelum ni ah. Kami sisa hidup kau dengan pukulan aku. Hei, kau orang. Baik dia luka dah sembuh. Aku nak kau pukul lagi. Faham? Faham. Kalau aku lupa, kau ingat aku. Boleh. Ingatlah. Tak ada hal. Jati-jati ini. Baik kau doa. Sekarang ialah lucu kau. Aku tak sabut. <laughs> Kalau tak aku datang, aku kukul kau sampai lembik lagi. <sighs> Ma, aku... Wah, hati kau tadi. Tak sanggup kau nak tumpuk lagi ni. Eh, hei. Hey. Aku rasa dia tak mampu nak bayar hutang aku lagi ni. Jadi, apa ni, dia makan kaki nubu in la de pantai lagi kat kat tu betul betul Betul -betul -betul. Sekejap lagi kari yang itu kita makan dekat kambar itu. Alah, kurang-kurang pun kau yang ajar kan. Pergi habis juga kan. <tuk> Kenapa kau macam Mariam? Mana? Itu. Mariam, bini Syapi? Makanlah kau ni. Yang lain itu. Muka saja kot. Empat empat. Jom. Wey, kau ni kena kabut Kau ni nak terbelit tak sabarlah dulu. Lantikan Maria, kabut. Mariam, hey, Mariam, man. Mariam, Maria, Maria mana kau ni? Siapa Mariam tu? Bingi Shafi. Jadi-jadi hantu. Tadi aku jumpa hantu dia. Dia dah makan man. Wei, wei. Kau tak payah nak bawa cerita seram kau kat sini Tak laku ah, wei. Sumpah aku tak tipu, man kan kita. Dia dah kena makan dengan hantu Mariam. Oh, dia dia apa? Kalau jijik aku. Wei, wei, wei apa yang kicuk sangat ni? Oh. Mariam makan man. Ha, bukan tadi kau bagi makan kan? Oh. Kau lepas sangat sampai kau makan kan? Oh. Bukan aku makan, Maryam makan. Malah lah cik adik gila Eh, itu man makan orang. Dia makan betina, kau faham tak? Ha lepas tu dia cakaplah betina makan dia. Padahal dia yang makan betina. Kau ni memang senang kena game lah. Eh, kenapa kau susah sangat percaya cakap aku? Maryam dah jadi hantu. Dia nak balas dendam. Dia nak makan bangar. Wei, hey, wei hey, kalau betul dia jadi hantu, kenapa dia tak balas dendam masa kita bunuh dia? Kenapa dia tunggu sebulan lebih baru nak balik dendam, ha? Wey, kau dengar sekarang ni, Sekarang ni kalau kau merapu lagi, bukan hantu Mariam bunuh kau. Aku bunuh kau! Wey, percayalah cakap aku. mari dah jenis hantu. Dia dah makan malam. Eh, dudahlah kau oh. ini. Ya. Oh... <tuh> Yum. Yeah. Yum. Yeah. Eh, hey. <coughs> kau kan tak sihat. Kenapa tak pula ya? Ah, Aku sikit je ini. Aku okey dah. Hmm. Lebah-lebah biasa, kan? Lagipun aku dah janji dengan Toke. Kali ini aku nak kerja betul-betul. Hmm. Lepas ni boleh buat yang pindah, kan? Eh, Beg. Aku nak tanya sikit boleh tak? Tanyalah. Uh... Aku nampak Mariam tu macam lain sikitlah. Dia tak macam kita orang kenal sebelum ni. Dia okey? Dia okey je. Kenapa? Dia? Ada ada apa-apa yang pelik yang tak kena? Sepanjang kau dengan dia ada tak benda-benda pelik yang yang jadi? Benda pelik. Mariam mengandung Ha? Ya. Dia, dia tak ada muntah-muntah pun kat rumah. Kalau dia kalau dia mengandung mesti seronoklah aku jadi bapak kan? mengandung tu lainlah, kau kena kawin. Ajak cerita orang ni ah. Tu lainlah tak kawin lagi. Ah tu pelik. Tak, masuk aku macam dia pernah keluar rumah tak? Dia pernah. Dia jemput aku ke hospital Siang ke malam? Malam. Okey. Siang dia dia keluar rumah. Kau nak tanya apa sebenarnya ni? Ha? Mariam tak ada apa yang pelik pun. Aku tengok okey aje. Kalau ada yang pelik pun aku rasa tu perasaan kau orang je. Apa masalahnya kalau dia tak suka kelas siang? Tak ada masalah kan? Okey. Okey. Kau, kau rasa tak kalau kat rumah kau waktu siang tu dia macam nyatau atau dia macam sama je macam kau nampak Selo ni? Apa ni? Aku tak fahamlah. Kau cakap apa ni sebenarnya? Um, tak, sebenarnya kita orang risau kalau macam kau... Um... Kalau ada apa? Ha? Eh, tak ada apa lah. Semua okey. Tak ada apa yang pelik pun. Kau balik dahulu. Aku banyak kerja ni, Nanti-nanti kita jumpa. Eric. Hey. Hey, hey. hmm. Kau pun berehat dah tu Tengok bala bang tak elok begini. Yeah. lah aku rasa memang betul ada sesuatu macam tu dah. Sebab tiap kali aku cakap pasal bini dia, kau rasa tak muka Syapik tu berubah? <laughs> apa benda kau ni? Kau kalau orang cakap pasal bini kau, marah kan? Ah ya, memanglah marah. Ah dah tu. Kenapa? Ah kita Lah kalau bini aku ada sesuatu, aku Tini juga nak tahu. Eh, cik sama. Nak ke mana? Nak pergi pejabat apa nak ambil duit HDB. Amboi, ah, ah, ah. ini banyak duit ni. Eh, kebetulan kat sana itu ada orang jual duit. Eh bolehlah macam kita lah. Waktu belanjanya kurang. Kurang dah ada kerja sendiri, dah ada gaji sendiri. Sepatutnya kurang yang belanja cic. Ah, yelah yelah. Okey, kita boleh belanja cic, tapi tak ya. ni lebih sikit. Oi, lu macam betullah kurang ni. Eh, kurang sampai kenapa tak? Selalu. Kenapa? Sampai kata Mak dah menirat. Kurang tahu tak pasal tu. Itulah, kita orang selalu lepak rumah Chapi. Tapi tak pernah terfikir pula nak tanya pasal Mak Som. Tak tahu lah maksud tak ada dekat rumah tapi tak tahu lah dia dah meninggal. Ha kan? Kau pun tak tahu. Peninggullah kan. Hmm, hmm. Bila ada yang meninggal semua tak tahu. Risaulah cik. Tiba-tiba cik meninggal nanti tahu-tahu dah busuk. Ya, cik tak ada kerja. Tu lagi pula cik ada suami, anak-anak ramai. Suami yang gilekan perempuan lain tu, hey. Telefon anak-anak pun jarang bergerak. Apa tanah lagi nak jenguk. Eh, tiba-tiba luar perasaan pula kasih sini. Ok lah, Cina pergi dia. Eh, hey. jiji. Acik dia nampak Maryam tak? Tak pernah. Tapi sebelumnya ada nampak. Dia kan kerja klinika kat Au Semat Bila cuti a, adalah dia beli baranglah, apalah. Tapi sekarang ni langsung tak nampak. Kurang ada nampak? Ada nampak. Tapi itulah macam pelik sikitlah. Pelik macam mana tu? Ah tak ada apa yang pelik. Ah cik sana baik pergi. pos tu. Kau tutup lagi. Iyalah. Okeylah, aku pergi dulu. Assalamualaikum. Salam. Salam. Ya, weh. Kenapa tak kau tak nak aku cerita ni? Apa pasal nak cerita pasal benda ni? Brenda ni boleh sahih lagi kau tahu. Nanti ya, jadi fitnah, faham tak? Ya, sekarang macam ni. Weh, weh, weh. Kenapa kau ni? Kau biar betul nak intai ni. Kan jinjingan nampak kau semua benda di sini tak ada ciliran. Syapit saja di sini ada. Tuh, kau. Dah, panggil Mariam. Kenapa aku pula. panggil? Kau rasa takut sangat. Ya? Dahlah. Mariam! Mariam! Mariam! Mariam! Mariam! Eh, aku rasa tak ada orang, Tak mungkin. Aku tak ingat semalam masa kita datang. Hmm. Aku ingat tak ada orang kan asyik muncul, Dek keluar ni. Apa ah aku tak kau tak kontin. Oh, kita tak dapat. Engkau lah hintai aku pula nak kena hintai. Engkau yang bergeria apa konon-kononnya nak pastikanlah apa bendalah aku pula kena hintai. Hintai. Eh, kau nak manejilah kita tapi penakut kan. Tak pernah biar aku hintai. Ha. Apa Maria, amak? Um, tak ada weh, kosong je ni. Dalam tu bising pancas malam tak? Apa yang jatuh tu? Aku, aku aku dengar je bunyi itu tapi aku tak nampak bunyi jatuh. Uh, Okey. Aku keluar aku keluar. Okay, okay ,hm, aku tak boleh seorang. Ha uh, dia tahu aku. Kau tak perlu dekat kecil lagi kan? Okey. Mariah. Uh, Mariah. Uh, ma Uh, Mariam, jangan tak ada tadi. Mariam dah ambil air tadi. Uh, uh, saya, saya nak tanya, siapa belum balik lagi? ke? Okay? Syafiq belum balik. Tapi kalau kamu nak tunggu dia, bolehlah. Tak tak, tak apalah, Mariam. Malang-malang kita orang datang balik, okey? Mati dibunuh dalam keadaan diri. Mayat itu kelihatan seperti dibikit haiwan ganas di bahagian leher, malah cantumnya turut dikeluarkan. Mayat telah pun dihantar di Hospital Kota Sinar untuk diberi siasat. Malah pihak polis meminta sesiapa yang mempunyai maklumat mengenai kejadian supaya membuat laporan di balai polis berhampiran. Aku dah cakap, Man mati dulu, kita dengan Hantu Mariam. Orang tak percaya. Aku dah cakap kan, kau jangan sebut nama Mariam tu lagi. Kenapa kau deket ah? Nak jumpa. Mereka ikut aku. Bagaimana? Kita hutang. Aku duit, aku aja. saja. Kita nak jumpa apa? Aku nak tengok. Mariam yang aku takut sangat. Tu. Aku tak nak. Kau pergilah. Kau dengar ini. Sekarang kau dah terlibat. Kau tersetelkan benda ni sama-sama. Nak Kau nak sambatkan budak Mereka. Nak jumpa. Semua ikut. Jom, jom. Dekat kedai, tukey tunjuk gambar, dia bawa keluarga di Piti dia. ya. Hmm. hmm. Cantik pulau itu. Abang, Abang tahu tak? Hmm. Masa kita baru-baru saja kahwin, Abang ada cakap dengan Iyam. Nak bawa Ia yang pergi perut Yaman. Bulan maju. Abang tak mampu nak tunaikan janji abang. Mau minta maaf. Tak boleh sekarang ni abang kerja. Abang kumpul duit nanti abang bawa Ia yang pergi sana. Saya hutang dengan Encik. Saya tak tahu, cik. Kau dah pandai sekarang, ya? Eh? Eh, kau dah hutang, kau bayarlah hutang kau! Kau nak buat-buat lupa? Kau lupa sangat? Encik, Tolong cik, kau cik, ingat cik, sikit! Encik, Saya tak tahu, cik. Saya tak tahu apa pun dia. Hei! Tolong <tuk> kau rumah ini! Encik, barang apa yang boleh bayar hutangku? Encik. Hey, mana Maria? Ma? Hah? Tak tengok muker? Eh, eh, eh, kau jaga jauh ini aku, kau jaga hey. jauh ini aku, hah? Ada? Sapu, mana Maria? Semalam dia bunuh maid. Mana dia? Apa kau cakap ni? Aku tak paham. Kau jaga jauh ini aku, Ren. Aku ramai. Aku tahu Jangan Jangan Tegurkah aku cakap saja ini. eh, Aku ingat satu pepatah pepat ini. Kalau bunyi itu jauh, maksudnya dia dekat. Kalau bunyi itu dekat, maksudnya dia jauh. Jadi kau dengar bunyi itu dekat atau jauh? Kenapa eh, rumah ada tukar ini? Eh, Yang masuk, masuk, masuk. Kom. Pik. Pik.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 Aku takut dia bawa lari Mariam. Aku tak nak dia bawa lari Mariam. Kau kena tolong aku. Kita pergi cerit Mariam. Yam. Yam. Yam. Yam. Yam tak ada apa-apa. Tak. -apa. Yam tak ada apa-apa. Tak ada masalah datang. Dia buat kerja-kerja. Yam lari keluar. Yam minta tolong tapi tak ada siapa nak tolong Yam. Abang. Abang tak ada apa-apa. Abang sikit saja. Jom balik je balik. Ayam korang dah kena contoh tadi. Cepat, jomlah bang. Cuma nak faham. Terima kasih. Okey, okey. Okay. Jom, jom, cepat semua. hei, hei, hei, hei. Aduh sangat kau ni. Tadi engkau yang beri nak siasatlah apa lah. Habis tu kena dalam tu berapa bulan? Ah, tak pedulah siapa berapa bulan kau ni. Ya, eh, aku rasa kita dah tak payah nak siasat. Aku dah dapat jawapan. Jawapan apa? Jawapan oh, yang kau tak ada bayang-bayang. Bayang-bayang? Mariam tak ada bayang-bayang. Dia tak wujud. Kau memang betul apa yang aku cakap ni? Lampu atas kepala dia. Lah. Aku rasa itu yang tak ada bayang-bayang. Oh. Eh, sejak bila kau positif, eh. Aku, kau, Syafiq semua ada bayang, -bayang. Mariam tak ada bayang-bayang. Dia hantu. Betul apa yang aku cakap selama ini. Mariam itu dah mati. Mariam itu hantu. Diam! Jangan campur urusan orang lain. Jangan nyantuh. Aku kena aku. Tak apa. Tak apa kau tunggu mari aku tunggu aku lawan kau. Hilan. Hey, kau nak lawan apa lan? Kau tak takut ke? kita jadi macam man macam kareh. Wei, wei. Hilan. Lan singa mana takut hantu? Siti tung kau lan, lan singa aku mari. Aku Riky August itu. Aku bukan Riky Singa. Aku tak berani lain. Aku takut. Aku pun. Ya Allah. Ini bukan tu tuk buram, <murang>, tahu tak? <tuk> ni, sekarang ini kamu dua pergi cari bomoh. Bomoh yang boleh lawan setan yang kuat, kamu faham? Aku tak kira aku nak sekarang. Cepat pergi cari-cari. Pergilah cepat. Tunggu. Tunggu. Lah. Kau kita okay ni. Aku okey. Kenapa? Kau tak ada rasa lemah-lemah ke atau ada lebam-lebam kena gigitan tu ke? Insyallah eh, kita orang. Apa kau merepet ni ni? Kau tak pergi bengkel ni? Tak. Wei. Kau opal. Ah. Tak ada ni semalam kita orang ada benda nak bagi tahu kau ni. Bagi tahulah. Cakap. Apa dia? Tahu. Oh. Ha. Cakap. Ah, uh, semalam kita orang rasa peliklah dengan Maryam tu. Apa lagi ah? Aku rasa kan elok kau pergi cari bini kau sendiri. sendirilah. Apa yang cari hal dengan aku. Cakap bukan, -bukan pasal bini aku. Penatlah macam ni. Tapi tapi malam tu hantu be. Aku cujak. Betul, Pete. Selama ni yang teman kau tunggu bukan Mariam, tuan tu. Baby, please, aku enggak kawan doang ni, kawan aku loh. Tapi apa kau cakap gak aku ni, ha? Aku enggak salah guang ni, Pete. Kita orang bukan nak sikap kamu kami, tapi, tapi Mariam tuan tu, Pete. Semalam Haris tak nampak bayang-bayang ni, -bayang Pete. Kau ni tak habis-habislah. Kepala... Kau peluitah, kau tuan tu. Kau pergi baliklah senang. Eh, aku tahu kau sayang bini kau. Tapi kau kena terima haki yang bini kau hantu. Hantu lagi. Ada anak balik. Aku tak nak tengok muka kau balik. Jom. jom. Berhampus! Jom, jom. Terima haki kadlah. Berhampus! terhadap panah abang. Jom itu kata yang kan? Ya? Mana dah hantu secantik isteri abang. Wangi. Pandai masak. saya nak kanjang hantu gua manusia tuli pencinta yang jadi apa kena jadi hantu juga sebab apa nak ikut yang sama pilih dan malam ni saya bayatuk dua kali kan dia. Sabar, jangan kelojoh. Hantu ni jahat, Tok. Saya nak dia mati malam ni juga. Tak ada hantu syaitan yang baik. Toklah cuba masuk. Tapi Tok tak dapat masuk. Kuat semua dinding hantu ni. Eh. Tok kata kalau kita bayatuk, Tok lawan kan? Iyalah aku lawan, tapi aku nak kena runtuhkan dinding ni dulu. Kau lagi buat sajalah. Bukan aku. Itu kerja kau. Kau kena bawa hantu itu keluar dari situ baru aku boleh lawan. Faham? Eh, Tok nak saya bawa keluar Mariam itu? Afiq. Lan. Lan, aku tak curi duit kau, Lan. Aku tak tahu macam mana aku nak bagi beritahu kau. Tolonglah, Lan, jangan kacau aku. Tolong, Lan. Aku minta maaf. Memang betul. Aku rasa kau tak curi duit aku. Aku silap. Aku sebenarnya nak minta maaf dengan kau. Aku nak kita berdamai. Aku memang tak nak musuh dengan siapa-siapa, Lan. Baguslah. Okey macam ni. Malam ni kau datang jumpa aku. Kau datang dengan isteri kau. Kita boleh buat bincang. Aku pun nak minta maaf dengan isteri kau kan. Aku buat bukan pakai. Kita-kita je. Tapi kau kena bawa isteri kau. Kalau tak aku anggap kau tak maafkan aku. Dan kita tetap bermusuh. Fahamlah. Okey. Tak apa. Sambung-sambung. Jumpa malam ini. Iam tak payah masalah malam ini. Kenapa? Dia kacau ke? Tak. Dia datang jumpa Abang. Dia nak minta maaf, ya. Abang percayakan dia? Taklah, ya. Abang ni tak nak musuh dengan sesiapa pun. Dia kata di rumah dia ada buat makan-makan. Kita pergi, ya? macam macam pelik je aku tak kisahlah ni yang penting sekarang aku tak mengusung siapa-siapa aku pergi dulu lain dah sampai ah oh. terima kasihlah terima peluang aku Aku dah makanan yang sedap. Kalau kita pakai sini, kita makan di belakang. Lepas. Okey, bawa ke belakang. Salam. Apa mak cik orang tua ini? Tadi ada. Um, apa yang kami cerita tadi itu betul. Kawan kami itu yang binyi Mariam tu hati Ustaz. Eh? Dan kau kami Syafiq mencari orang itu isteri dia. So kami nak minta Ustaz tolong. Ini Ustaz. Kita orang tahu, kita orang jarang datang masjid. Kita orang datang sini pun kalau ada masalah. Tapi Ustaz, kita orang dah tak tahu nak minta tolong ke siapa Ustaz. Kawan, tolong kita orang Ustaz. Untuk kawan kita orang Ustaz. Ini tempat apa ni. Lan cakap dengan aku dia ada makan-makan, di sini. Ini tempat apa ini? Hey Lan, kau nak buat apa dengan aku ini? Ha, Lan, kau sebenarnya tak tahu kan? kenapa aku jumpa kau di atas sini? Maria, sebab bila kau nak rahsiakan daripada lelaki kau? Kenapa? Kau tak nak jadi hantu sebab kau takut lelaki kau nanti tahu kau dah mati, kan? Eh, hey, Lan, Alan kau cakap dengan aku. Aku datang sini kita bincang elok-eloklah kan. Apa kau cakap macam ni dengan bini aku lah. Bincang elok-elok. Eh bini kau dah makan dua budak aku ngotau. Kau tak percaya kan dia hantu. Ini, Ricky. Eh, eh, Kau jangan usik. Kau jangan usik bini aku. Eh. Eh, eh. Sabar. Diam. Ya, ya. Ya. Bila. Kau buat apa selalunya Sekarang ini, apa yang kena? Kau menjelma jadi hantu. Bila ya, kau tengok sini dengan mata dia. Tak nak jelma, tak apa. Aku bunuh laki kau depan yam. mata kau. Yam, Yam. Yam, yam jangan layan mereka, Yam. Yam balik tinggalkan abang, ya? Nak pergi ke? Yam. Nak pergi? Ha? Yam. Yam balik, Yam. Yam. Yam. Yam. Ya, ustaz ustaz tak boleh betul tak betul, boleh ustaz betul. betul. Bayam. Ya, ya, abang, ya, ni abang, abang ni. Nanti. Kenapa? Abang, Abang cahaya. Abang, abang salah Abang pergi buat benda itu dengan Lan. Ada banyak lagi kerja lain. Kenapa buat benda itu? Alam, aku kerja salah. Aku tak kerja salah. Ini aku dah ada duit dah untuk kau dia. Nak apa lagi? Masalah ni banyak lagi kerja lain? Apa yang nak senang buat benda itu? Benda ni je senang dapat duit. Aku ni nak menyenangkan kau. Yang tak nak duit? Yang tak nak senang. Yang nak kita macam ini pun dah cukup. Mana janji yang kau nak bahagikan dia? Ini bukan cara ini nak bahagikan dia, Abang. Jangan buat benda muda macam ni, Tolonglah. Ini yang aku buat apa? Ini aku nak bahagikan kau. Jangan nak buat benda ini. Hey, kau duduk semua diam tolonglah. Abang tak payah pergi. Abang, janganlah jangan apa-apa jadi tak baik buruk jangan eh yam yam macam ni betulunglah paham aku yam aku ni buat ini untuk kita ni sebab aku sayangkan kau tolonglah paham eh aku jangan bising macam ni aku semak yam aku lambat semak yam sebab buat anak ni anak lagi cari nak dapat duit bukan cari ini. Abang jangan pergi. Tolong. Abang jangan pergi. Jangan buat kerja gila macam tu. Buas Abang. Sejak. Ini saja jalan. Abang. Terpengar. Abang jangan. Abang jangan apa yang nak cakap. Abang. Abang jangan Aku Abang. Abang jangan nak pergi dengan dia ini. Dia tolak benda ini di sungai besi. Jangan kena ikan. Dan aku tahu dia akan bagi ikan lima puluh ibu. Faham? Tolan. Cukup. Okey, kakam. Barang. Okey, kakam. Okey, ya? Jom, tanda hantar duit ke Lan. Eh, sekejap. Duit ini biar aku hantar ke Lan. Ha, ini. Eh, kau beli panggung. Dia lebih seterusnya. Lan dah pesan ke aku. Ha, baki duit ini, aku hantar ke dia. Kau balik jumpa kita. Okey? Okey, jadi. Tapi dia dah ambil duit tu Dia pukul aku, dia lagi Tak sempat nak kejar dia. <tuh> Oh my gosh. Sungguh jumpa di video selanjutnya. Saya tidak nampak masuk buah orang lain. Saya tidak masuk. Ini semua salah Abang. Abang yang paksa masuk bangkitkan yang balik. Abang tahu yang Abang tahu itu semua syirik. Abang buat ini semua. Sebab apa cinta yang Abang. nak hilang. Abang tak nak. nak. Syafiq. Kamu kena ingat. tempat Mariam bukan di sini lagi. Ustaz. Ustaz tolong Ustaz. Yam, um. um. jangan macam ni. Apa pengakhirannya nanti kalau ia um terus ada dekat sini? Langit tak terima Yam, um. tanah pun tak terima Yam. Um. Apa tak kasihan kepada Yam? Um. Iyam dah meninggal di sini. Iyam... Nak minta maaf kalau selama yang hidup, yang tak dapat bahagikan Abang. Iyam jangan tinggalkan Abang, Iyam. Tolong Iyam jangan Yang tak Iyam takkan pergi mana-mana. selalu aja.